Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Final Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian yang selalu pantau channelnya saya Aoi Indonesia. Final Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah dikarenakan hari ini saya nggak mudik ya guys. Nah, kegiatan saya seperti ini. Barusan sudah muter-muter kampung pas saya pulang rumah di depan sudah ada si meong ini di depan. Ini barusan saya datang-datang sudah habis banget ini. Gak tau ini minta kawin nih kayaknya guys ini. Soalnya ini kucing sayangnya di sini nih guys di dalam ya nih, lagi tiduran di sini. Ini nih kucing sayanganku ini guys. Ini. Dia itu sebenarnya kalau perempuan ya kalau manusia ini kucingnya cantik banget sebenarnya. Ya cuman jadi tadi diajak kawin sama yang tadi baru datang itu yang lakinya kayaknya dia nggak mau nolak langsung marah dia oh makanya dia langsung ke sini langsung masuk ke ruangan ini dia langsung tiduran di sini dia nggak mau diajak kawin guys Oke kita samperin lagi guys yang sana guys yuk <coughs> kamu udah makan belum bos <coughs> kamu udah makan belum bos <coughs> hmm? Kamu udah makan belum, guys? Ini guys, kucingnya nih Kucingnya sembaga gemuk banget. Gemuk loh, lihat. Guys. Lihat ya. Tuh. Tuh potong tuh Ajak main kucingnya. Hmm. Lihat, guys. Galak dia ya, ternyata ya. Ini kucingnya galak loh, guys. My siram ajak main loh, lihat ini bener kucing baru juga nih guys ini baru main kesini, nah, eh, dikarenakan dia itu ngelihat cewek mungkin di sini lihat kucing perempuan, makanya dia itu langsung masuk ke dalam, tadi langsung dia tuh meong meong aja kabin sama kucing saya di dalam, oh my God. tapi kita ajak main dia Nggak mau galak juga loh ini, lihat ya guys, tuh, tuh lihat gak lah guys, bruh, tau udah makan atau belum? udah makan dong bos, udah makan belum dong, udah makan dong, ya, lihat, Ini kucingnya nih, yakin, ini aja di cubit ini tuh lihat, ini tuh kucing tuh, mri aslinya, takut ngajak guys, tuh, dia tuh pasti ngajak, tuh, lihat ya <tuh> Lihat. dia langsung bangun karena kan ini yang perempuannya di sini ini rumah ini nih lihat guys kucingnya <laughs> jinak-jinak tapi galak juga ini kucing. ya makan loh makan bos. lihat kita yang tipisnya lihat apakah dia mau berkuasa kucing mau lihat. kalau <laughs> dari itu sebenarnya nggak mau loh enggak mau diajak kawin loh ya ini kayaknya maksa ini otot ini otot kawin ini di kucingnya nih guys uh tuh kan tuh kan lihat kucingnya otot kawin lihat cut cut lihat padahal ini, padahal kalau dikitik li nih, diketek apa, dipegang perutnya, lihat-lihat kakinya, lihat tuh lihat, dia mau nendang loh cap, gerget, saya tuh, jujur sih pengen nyubit gerget kalau ngeliat baju tuh lihat, galak loh terus terus masih kemas, please, kemas, kemas, kemas, kemas jangan lu berani enggak lu, sana? <tuh> mau kawin tapi dia nggak berani guys Gak tau takut kayaknya lu sana kalau mau kawin sana Lihat Ayo Tuh takut ya katanya berani Ayo Tuh takut Lu cewek apa cowok lu Masa cowok nggak berani Sana Sana malu <tuh> Takut Yakin takut lah sama kucing ini nih ya takut ini kucingnya nih cewek apa cowok lihat ah loh kayaknya ini bukan laki nih kucing nih kayaknya nih ceweknya nih padahal ini lakinya loh lagi loh ini kucing guys lihat gemes aing gemes tuh dipaksa kawin guys mari coba lihat apa yang terjadi lihat kucingnya guys ya Benja berani enggak? Ayo berani enggak? Bangkau! Berani enggak lu? Boleh enggak! Kucingnya kabur guys! Ayo kamu. kakuin kawin gak mau lo Sini lo Ah menemukan bukan laki berarti Oke guys kucingnya takut Ini takut semua Ini kucingku nih gini-gini juga galak loh Ini bos Sini lah Aduh Ternyata kok galak juga bos ini guys dia itu sebenarnya mau kawin loh ngajak kawin sama kucing yang ini tapi kucing kunya ini yang ini nih galak banget aduh mantap nih ngomong gak sama kucingnya kamu itu laki apa perempuan tuh? Gitu? ayo coba nanya, tanya sana ayo tanya tuh, disamperin mana tanya ayo kamu itu laki apa perempuan ayo Oke okay guys. Kucing yang lakinya takut loh guys. Ya. Lihat kalau ngumpet di sana. Ini rasa samperin loh. Dia itu sih nyemperin kok mau loh. Ya. Bukan dari tadi aja sebenarnya kucing yang hitam itu bukan hitam sih ya. Ngajak kawin sama kucing yang ini nih. Tapi kucing ininya enggak mau. kulihat Dia takut Aduh. itu mungkin trauma nih guys kayaknya nih kucing ini tuh makanya dia nggak mudahnya kawin loh bagus juga sih push ini setia loh gini-gini juga guys cuy ini cuy. nemenin saya tidur nemenin kalau saya saat kesepian juga loh guys tuh lihat kucingnya ngumpat malah di sana ya lihat ya Kucingnya di sana, hmm. dia takut sebenarnya. Masuk lagi, bos.